Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara agar Nintendo Switch kalau kalian baru nyalain atau mungkin kalian mau main Nintendo Switch kalian nggak harus pilih akun jadi ya biar gak ribet aja sih ya jadi kalau kalian misalnya Nintendo Switch kalian cuma ada satu akun dan kalian cuma pemakaian pribadi gitu nggak sama anak kalian nggak sama istri kalian atau mungkin nggak sama temen nggak sama pacar dan sebagainya jadi kayak saya gitu cuma satu akun dan ya udah gitu kenapa harus pilih-pilih akun-akun gitu ya atau mungkin kalian cuma punya satu akun dan Uh, kalian kan kalau bukan kan harus pencet tiga tombol yang sama gitu ya kalau tombol power nggak kan bisa sih nggak bisa gitu dan kalian harus ditambah milik akun menurut saya agak sedikit ribet gitu ya dan saya lebih suka dimatiin aja gitu ya, untuk uh, selection dari usernya gitu dan untuk cara mematikannya kalian cukup ke sistem settings seperti biasa gitu dan kalian cukup ke bawah ya kan dan sini kalian klik yang user segitu dan di sini nanti akan ada pilihan yang skip selection screen gitu dan sini kalian cukup klik aja yang on gitu kalau misalnya off berarti yang akan di -skip skip kalau di on berarti di skip gitu ya contohnya kayak gitu aja. Dan mungkin kalau kalian mau nambah uh, user juga kalian bisa di sini juga atau mungkin uh, transfer your user data. Mungkin ya cuman untuk tutorial ini intinya bagaimana cara nge-skip selection screen. Ya, kalian bisa di klik aja yang ini yang on gitu kan kalian pastiin yang on gitu jadi biar kalau satu akun gitu kayak saya ya nggak harus dipilih-pilih gitu menurut saya kayak PS gitu jadi saya skip juga gitu untuk yang PS saya juga gitu karena cuma ada satu akun dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya dan text-watching bye-bye